Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tonton Aja yang masih membahas seputar Kamaludin si bocah Viral yang menggembahaskan itu ya Ada seputar kabar apa ya kira-kira tentang dirinya baru-baru ini? Tahu gak nih guys, dikutip dari laman Facebooknya, Kamaludin membagikan sebuah caption kekesalannya lantaran banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya Akun palsu tersebut berupa Instagram, TikTok, dan halaman Facebook seperti apa reaksi Kamaludin terhadap akun-akun palsu itu Kamaludin kita selalu kurang lebih seperti ini guys itu termasuk TikTok, halaman Facebook, IG, palsu, akun real hanya halaman ini Saya hanya memiliki halaman Facebook ini, sisanya palsu Saat ini saya hanya memiliki halaman Facebook Untuk TikTok dan Instagram saya tidak memilikinya Saya sedang belajar cara bermain dan akan mendaftar Jika saya menyelesaikan aplikasi, saya akan memberitahu Anda Jangan berpura-pura menjadi aku, tolong, aku sudah berkecil hati, ketahui juga Begitu tulisnya Wah, kamu lebih marah nih guys Jangan bikin akun palsu ya Nah maksud dari caption itu si Kamaludin kesal nih guys karena banyak akun palsu yang mengatasnamakan dirinya Sedangkan dia tidak memiliki akun lain selain halaman facebook Dia juga sedang belajar cara bermain instagram maupun tiktok Jika sudah bisa kemudian dia akan mendaftar aplikasi tersebut dan kalau sudah selesai maka dia akan memberitahukan kepada pengikut halamannya Wah selamat datang di instagram dan tiktok ya Kamaludin